Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh HB Channel yang Allah melihatkan Ini Video kedua terkait dengan Progres Rencana pembuatan rumah Ini pekan kedua Setelah penayangan video pertama ya Alhamdulillah sudah ada progres e, Pembongkaran batu Kemarin masih di area sini nih Di sini Sekarang udah. Ini bongkaran batunya udah dan batunya udah di sini, udah udah maju dan batu-batu yang sudah dibongkar sudah mulai merapat ke pohon-pohonan juang batas ya. Ini rencananya akan disisakan sekitar 1 meter, satu meter dari apa batasan juang ke area sini. Ini ada pisang yang udah mulai cukup. Ya. di sini kemarin pohon yang besar sudah ditumbangkan nih nah ini nih apa namanya tunggul ya kalau orang sudah bilang tunggul kita kondisikan subhanallah ya perjuangan nih ternyata di daerah tambahkan dengan tanah yang tanah yang syarat batu ini luar biasa kita sebelum membangun harus ngebongkar batu-batunya dulu. Gitu. Dan kalau kita uh, apa namanya ngupahin ya, ngupahin ngebongkar batu lumayan ini, satu meter perseginya yang ini nih. Ini yang yang ini kemarin saya intinya minta mohon dibongkarin batu-batu buat saya buat uh, Kondasi, nah ini hasilnya Ya, ini hitungannya 1 meter 1 meter persegi ya 1 meter kubik ceritanya 1 meter kubik itu tingginya 1 meter 1 meter kesininya 1 meter Ya, kesananya 1 meter nah, 1 meter persegi Ini dihargai 80.000 ribu Dihargai 80, ribu. 80 ribu. Kemarin kita dapat Dengan ini nih ke sana sama ini. Ini nah sampai sini nih. Sampai ini aja nih. Sini tuh. Karena yang sebelah sana udah udah uh, apa dapat sebelumnya. Nah, ini total 32 kubik nih yang baru nih yang ini. Ini sekitar kemarin itu 2 jutaan ya. Kurang lebih 2 juta 600-an. Yang ini nih, ini sama itu. Mohon doanya, teman-teman. Nundahan -teman. Mudah Allah menganugerahkan rezeki buat membangun rumah di sini. Terus terang, ini dari nol dan saya sengaja dokumentasikan. Saya yakin akan ada keajaiban dari Allah Subhanahu SWT bahwa ketika kita yakin pada Allah, Sang Pemberi rezeki, dan kita punya tekad juga dengan segala upaya kita Insya Allah kita akan mendapatkan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala astajib lakum" ya maka kalau kita minta kepada Allah ingin dibuatkan rumah di sini yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuatkan rumah di sini walaupun terus terang teman-teman saya tidak memiliki uang sepeser pun tidak ada uang sepeser pun untuk membangun rumah ini. Hanya Allah saya serahkan pada Allah Subhanahu wa yang Maha Pemberi rezeki. Bismillah Ya. Ini uh, harapannya November akhir ini selesai sampai ujung sana ya. Kita cek coba kita kita cek ke atas ya. Kita naik ke atas. Ya. Yeah. Sekarang saya sudah ada di atas nih, sebelah sini. Ini posisinya berarti ini arah timur, ini ke barat, berarti utara. Ini sini, saya posisi di utara. Kita coba lihat ya batasannya dari dari sini nih ke sana. Berapa meter ya. nah ini nih ini batasnya kalau ini yang masih agak apa namanya lebar ya dibanding yang ini nih ini kan udah deket nih ini dari sana ke sini kurang lebih 4 meter ya 4 meter kurang lebih ke sini batas ini ini yang tadi saya tunjuk Sampai sana Pas sampai batu yang itu -tuh. Ya. Nah ini teman-teman tuh Insya Allah Ini tingginya kurang lebih Tingginya berapa meter ya Kurang lebih 2 meter ini 2 meter, 2 meter setengah lah ya Dari bawah ke atas ini meter setengah ini jaraknya kurang lebih 3 meteran nih dari sini nih dari bibir e, pinggir ini ke sini kurang lebih 3 meteran ya 3 meter ya teman-teman mohon doanya saja batu ini batu yang sekarang dibongkar ini cukup gede-gede ya Cukup besar ya Nah seperti yang di sana tuh Kesininya tuh gede-gede Terima kasih semoga Allah SWT memberikan Keberkahan kepada kita semua Berikan keselamatan Kesehatan Dan tentunya kita berharap Bimbingan dari Allah SWT Agar kita semua mendapatkan Ridho Maghfirah Taufik dan hidayah tentunya agar apa yang kita ikhtiarkan benar-benar e, berniat ibadah agar kita benar-benar e, berada dalam jalan yang lurus insya Allah ya Allah alam Sekian dari saya dari Tambak Mekar nih. ini ya Tambak Mekar ya desa Tambak Mekar yang rata-rata tuh -rata, oh. panas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.